eight of one ataupun delapan tongkat untuk zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini digambarkan fitur rezeki seorang Virgo akan terbuka di bulan April tahun 2021 dan di disini juga menggambarkan bahwasanya rezeki seorang Virgo akan meningkat di bulan April tahun 2021 yang dimana sini juga dikategorikan itu terjadi karena seorang Virgo fokus di dalam bekerja, di dalam bekerja melakukan pengorbanan serta memberikan yang terbaik kepada pekerjaan sehingga di sini seorang Virgo akan mendapatkan kategori julukan sebagai seseorang yang terbuka pintu rezekinya di bulan April tahun 2021 atas usaha dan kerja kerasnya sendiri dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore secara umumnya Kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang lebih dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan fitur yang terbuka di bulan April tahun 2021 yang dimana dikarenakan sini seorang Virgo melakukan pengorbanan serta melakukan kerja keras di dalam bekerja di dalam karirnya yang didukung penuh oleh seorang pasangan, sahabat serta rekan-rekan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Dead Secara umumnya, death itu diartikan transformasi perubahan hidup. Dan jika kartu death kita lakukan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan perubahan hidup, transformasi kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo, yang dimana di bulan April ini seorang Virgo akan mendapatkan Pinterest yang terbuka, rezeki yang yang didukung oleh pasangan serta kerabat dan sahabat-sahabat Virgo -sahabat sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of Pentacles, ataupun Tujuh Poin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini seorang Leo dikategorikan akan mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka lebar di bulan April tahun 2021. Di sini dikarenakan seorang Leo memiliki satu peluang usaha mengambil satu peluang usaha untuk menunjang keuangan karena kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga dikategorikan seorang Leo kita melihat menata masa depan. Suka suka melihat jauh ke depan yang dimana di sini akan berpotensi baik kepada seorang Leo serta di sini seorang Leo mampu melihat satu pekerjaan satu peluang usaha untuk meningkatkan kehidupan dan untuk sumber energinya adalah. King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah tua serta di sini seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan fitur sekitar buka di bulan April tahun 2021 nya. Di dikatakan di sini seorang Leo mampu melihat satu peluang usaha yang di didukung oleh orang tua, sahabat serta orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu zodiak kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan transformasi kehidupan, perubahan kehidupan akan dilaksanakan oleh seorang Leo di bulan April tahun 2021, yang dimana mana di sini seorang Leo akan mendapatkan pintu reski terbuka yang didukung penuh oleh orang tua serta sahabat Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini dilambarkan seorang cancer akan mendapatkan fitur yang sangat terbuka di bulan April tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang gigih yang tak mau menyerah sebelum mendapatkan tujuan dan hasilnya di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Cancer berjuang demi keluarga kecil serta mengutamakan keluarganya, dan dimana juga di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer selalu mengutamakan kebahagiaan seorang anak dan seorang pasangan Cancer sendiri, yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Cancer sendiri serta disini seorang cancer dijuluki sebagai seseorang yang pintu rezekinya terbuka di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of secara umumnya King of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri dan disini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang suka berjuang pantang menyerah sebelum mendapatkan keinginan yang ia inginkan yang dimana sini juga seorang cancer berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan seorang pasangan kebahagiaan keluarga kebahagiaan seorang anak yang didukung penuh oleh orang tua cancer serta orang tua pasangan cancer sendiri dan jika kartu to kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan transformasi kehidupan perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan April tahun 2021 yang dimana sini seorang cancer merasakan pintu yang sangat terbuka lebar yang didukung oleh orang tua orang tua pasangan cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah 9 of cup ataupun 9 piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra pintu rezekinya akan sangat terbuka lebar di bulan April tahun 2021 di sini digambarkan itu terjadi dikarenakan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang suka mengalah, suka berbagi, dan suka berbagi pengalaman hidup, serta di sini seorang Libra suka menerima kekurangan pasangan, memperbaiki hubungan asmara bersama pasangan, yang dimana di sini tercipta hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis, yang dimana di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021 dan di sini yang paling mencolok adalah kepada seorang libra ia akan mendapatkan seorang keturunan dimana di sini dalam bentuk pintu rezeki yang sangat terbuka di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa se rezeki seorang libra akan datang dari pasangan libra sendiri dan untuk support energinya adalah queen open takel Secara umumnya, Queen Open itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan, seorang Libra merupakan sosial seseorang yang pilih reskinya terbuka lebar di bulan April tahun 2021, yang di mana di sini seorang Libra digambarkan, mendapatkan kebahagiaan kromatisan bersama pasangan, yang di mana seorang Libra mulai menerima kekurangan pasangan, dan di sini seorang Libra akan mendapatkan sebuah keturunan yang di mana di sini dalam bentuk resmi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mendapatkan reski dari seorang pasangan yang di mana disimbolkan queen open tackle adalah sebagai seorang pasangan. Dan jika kartu dek kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan transformasi kehidupan perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang libra di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini dikategorikan seorang libra merupakan sosok seseorang yang pintu terbuka lebar di bulan April yang didukung penuh oleh pasangan kita sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang pintu terbuka lebar di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang kedua seseorang yang berzodiak Leo yang ketiga seseorang yang berzodiak Cancer dan yang keempat adalah seseorang yang berzodiak libra Baik, mungkin cukup sekian cara saya tentang empat zodiak yang pintu atau terbuka lewat di bulan April tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video yang ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.